Timnas Indonesia tak bisa lagi melanjutkan perjuangan ke puncak Piala FF setelah ditembangkan Vietnam pada leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Nasional Mai Hanoi, Senin malam. Di laga itu, skuad Garuda kebobolan dua gol tanpa balas. Gol pertama Vietnam tercipta di menit ketiga lewat Nguyen Thien Linh. Nguyen Thien Linh memanfaatkan umpan lambung dari Do Hung Dong ke dalam kotak penalti dan menuntaskan dengan baik. Para babak kedua Nguyen Tien Lin kembali menciptakan gol di menit ke-47. Mien Tianlin menyentul sepak pojok dari Don Hongdong. Oh, gol. gol kedua ini membawa Vietnam melangkah ke babak final. Berarti timnas Vietnam Park Hang Seo mengungkap kemenangan skuad Naga biru karena strateginya yang memanfaatkan kelemahan skuad Garuda. Dia mengatakan dirinya sudah mempelajari cara bermain timnas Indonesia pada leg pertama yang salah satunya sering out of position atau kehilangan posisi. Indonesia adalah tim yang kuat tetapi kami lebih kuat, ujar Pak Hang